kita udah capek, udah lumayan kerenetannya, adik-adik ya. Kalau gitu, adik-adik boleh bersaat teduh sejenak. Siapin waktu saat teduhnya. Saat teduh dimulai.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 Dalam ibadah hari minggu pelayanan anak GBIB Shalom Depok. Gimana nih kabar adik-adik? Kak Puci berharap semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, bersama mama papa, oma opa, dan juga adik kakak di rumah. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sebentar lagi kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu yuk alkitabnya, dari Masmur 103, pasalnya yang pertama dan juga yang kedua. Pak Puji ulang, Masmur 103, pasalnya yang pertama dan juga yang kedua. Coba dicari dulu. Sudah ketemu, kalau sudah adik-adik boleh biarkan alkitabnya terbuka. Pak mau ajak adik-adik untuk di dulu sebelum kita menantang firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar ya Tuhan, kami menggunakan firman-Mu. Berkati kami agar mengerti, memahami firman yang akan disampaikan, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita baca bersama-sama yuk Masmur 103, pasalnya yang pertama dan yang kedua yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Masmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, pujilah namanya yang kudus, Hai Segenap Batinkum, pujilah Tuhan Tuhan. Hajiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, sebelum Kapuci bercerita, Kapuci mau ajak adik-adik untuk sedikit lebih mengetahui tentang Kitab Mazmur ini. Coba adik-adik sekarang buka, ada berapa sih total ayat di dalam Masmur? Coba adik-adik buka sampai belakang ya, sampai ketemu Amsal ya, sebelum Amsal. Ada berapa? Betul sekali, ada 150 semua nih total ayat yang terdapat dalam Masmur. Nah adik-adik dari 150, 73-nya itu ditulis oleh Raja Daud. Yang berarti setengahnya lebih adik-adik, kitab Masmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kitab Masmur ini juga merupakan kitab yang terpanjang loh di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini berisi nyanyian pujian, syair, doa, dan rasa syukur untuk pertolongan Allah yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Bacaan kita dalam Mazmur 103 pasalnya yang pertama dan juga yang kedua merupakan ajakan untuk bersyukur memuji Tuhan. Di mana pemasmur ingin mengajak kita untuk selalu bersyukur Atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik Apa aja sih yang bisa kita syukuri Kak? Banyak sekali Coba nih hal-hal apa di sekitar adik-adik saat ini yang bisa disyukuri Coba Kak mau ajak nih adik-adik untuk melihat Coba ada apa aja? Yang pertama nih pastinya yang patut disyukurin adalah Adik-adik saat ini bisa beribadah dengan menggunakan handphone, laptop, TV, ataupun tablet. Nah, itu semua patut disyukuri adik-adik. Ya, Terus apalagi coba, coba Kapuci mau ajak nih adik-adik. Melihat apa sih yang bisa kita syukuri? Kesehatan, betul sekali adik-adik. Di luar sana saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak sedang sehat, tapi kita saat ini masih sehat. Terus kemudian ada mama papa, adik kakak, oma opa juga nih yang patut kita syukurin. Yang mungkin tidak semua teman-teman kita maupun orang-orang di luar sana yang masih mempunyai mama papa, oma opa maupun adik kakak. Adik-adik uh, kita masih bisa bersekolah saat ini, masih bisa beribadah saat ini walaupun melalui online. Ah, itu juga patut kita syukurin, karena di dalamnya itu kita ada namanya internet yang mungkin nggak kelihatan, tapi tetap harus kita syukurin. Adik-adik, ada juga nih yang nggak kelihatan lagi yang patut kita syukurin. Apa tuh, Kak? Coba, nah rasakan, nah yaitu oksigen. Saat ini juga banyak sekali orang orang di luar sana yang kesulitan untuk bisa mendapatkan oksigen adik-adik. Saat ini kita dapat bernafas dengan baik, mendapatkan oksigen yang baik. Itu adalah salah satu hal juga yang patut kita syukuri. Adik-adik yang Tuhan kasihi, cara kita menguatkan syukur kepada Tuhan bisa kita wujudkan dalam banyak hal. Seperti contohnya hari ini nih kita beribadah itu juga merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan Adik-adik apabila di rumah suka saat teduh Kalau suka berarti itu juga salah satu cara adik-adik mengungkapkan syukur kepada Tuhan Terus bisa dengan cara kita dengar-dengaran akan mama papa Bisa dengan cara kita belajar dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh Nanti nilainya urusan Tuhan, tapi yang penting kita udah belajar, kita udah bersungguh-sungguh, pasti Tuhan tolong. Kemudian bisa juga dengan cara, sekarang kan adik-adik sering di rumah, lebih banyak di rumah, adik-adik bisa membantu mama papa, ke usaha yang susah-susah, bisa bantu rapikan kamar tidur sendiri, bisa bantu nyapu atau ngepel untuk anak-anak besar, sudah bisa ya. Atau juga adik-adik bisa mengungkapkan rasa syukur adik-adik dengan memberikan persembahan, Persembahan itu tidak harus dengan uang. Adik-adik bisa loh memberikan persembahan berupa nyanyian, berupa pujian kepada Tuhan, kemudian mungkin bisa main musik. Untuk adik-adik yang mau baca puisi atau menari, boleh banget jangan lupa ya. Nanti bisa ditampilkan loh di ibadah. Jangan malu-malu nih, kan udah kelas 4, 5, dan juga 6 sudah besar-besar. Nah itu beberapa hal adik-adik, salah satu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Adik-adik yang Tuhan kasihi saat ini kita masih sama-sama menghadapi virus Corona-19. Ada banyak sekali... Kesusahan-kesusahan di luar sana yang mungkin dialami oleh saudara, teman, kerabat, dan bahkan kita sendiri adik-adik. Ada banyak orang yang kehilangan keluarga mereka, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada juga orang-orang yang usahanya tidak selancar seperti sebelum ada corona. Kita pada saat ini semuanya kegiatan melalui online, baik bersekolah maupun dalam beribadah seperti saat ini nah adik-adik dalam masa sulit sekalipun pada masa ini mungkin ada adik-adik juga yang mengalaminya secara langsung mungkin mama papanya pekerjaannya eh, jadi susah ataupun usahanya jadi susah pada masa sulit seperti ini jangan lupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dan akan terus kita alami adik-adik walaupun sepertinya Tuhan kok nggak sama kita ya kok oh, corona gak selesai-selesai, Tuhan tuh sama kita gak sih? Tuhan tuh sayang gak sih? Tuhan tuh baiknya sih sama kita? Jangan pernah lupakan bahwa kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dan akan selalu merasakan kebaikan Tuhan adik-adik. Dalam masa suka maupun duka, senang maupun susah, Tuhan itu selalu baik sama kita. Selalu ada kebaikan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti yang ingin disampaikan oleh pemasmur adik-adik yang kita baca tadi bersama-sama Kita diajak untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan walaupun dalam keadaan susah sekalipun Kebaikan Tuhan selalu menyertai kita, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan yang kemarin-kemarin Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan adik-adik Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat kebaikan Tuhan dan juga selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kak Yaakobus berharap adik-adik semua diberikan kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini oleh Tuhan. Nah, kayak kobus, sebagai kakak lain aktivitas hari ini, ingin mengajak adik-adik untuk membuat toples sukacita. Peralatan dan bahan apa saja sih yang kita perlu? Nah, kayak kobus memiliki tiga contoh jenis toples: pertama, toples kue kecil, juga ada toples panjang, ataupun adik-adik bisa menggunakan toples selai bekas atau macam lainnya. Lalu, ada bahan kedua yaitu kertas A4. Nah, Uh, untuk peralatannya, kita hanya membutuhkan gunting, penggaris, serta bullpen. Baik, kita akan ke langkah pertama. Nah, adik-adik, seperti yang adik-adik lihat di sini, kayak kubus kan memiliki 3 kotak ini. Nah, kalian menggunakan penggaris dan bullpen untuk membuat ukuran kotak ukurannya 4 cm kali 7 cm sebanyak 10 kali atau mungkin bisa lebih. Nah, setelah kalian menggarisi ini, adik-adik menggunting sehingga menjadi bagian kecil seperti ini. Kalau kayak kobus punya contohnya hanya lima. Nah, di kertas kecil ini adik-adik tulislah hal-hal apa saja yang adik adik syukuri di masa pandemi ini. Contoh misalnya kayak kayak kobus masih diberikan nafas dan kehidupan dan kesehatan di masa pandemi ini adik-adik. Lalu juga untuk memberkati kota Depok juga bisa karena kota Depok juga sekarang akhirnya makin menurun untuk angka covid-nya. Nah setelah adik-adik menulis, adik-adik taruhlah tulisan adik-adik ke dalam toples. Tapi sebelum itu kayak kobus. Minta kalian untuk melipatnya sekecil-kecilnya seperti ini. Contohnya, kayak kobus lipat jadi empat, ya. Nah, jadi seperti ini: semua kertas tadi yang sudah ditulis masukkan ke dalam toples. Nah, lalu kita simpan. Nah, toples sukacita ini untuk apa sih adik-adik pelajaran yang kita bisa gunakan? Kayak Kobus meminta adik-adik mulai dari besok untuk mendoakan apa saja yang tertulis di dalam kertas ini. Tapi kan karena sudah dilipat, kita tidak tahu. Nah, jadi sebelum itu kalau kayak Kobus memiliki idenya sangat lucu yaitu kita mengocok dulu. Lalu kita buka toplesnya. Kita ambil secara ngacak. Nah, papa nih adik-adik? Wah, kayak Kobus pendapat Kota Depok. Nah, kayak Kobus meminta kalian untuk mendoakan kertas ini, kalimat yang ada dalam kertas ini. Contohnya misalnya, ya Tuhan Yesus, terima kasih karena berkatmu angka COVID yang berada di Kota Depok semakin menurun. Amin. Sampai semua kertas yang ada di dalam kotak ini habis. Nah, untuk bukti fotonya adik-adik bisa memotokan toplesnya dan memegang kertasnya, lalu fotokan dan kirim di grup pelat PA. Itu saja dari kayak Kobus. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik tadi gimana FirmanNya Tentang apa? Tentang bersyukur dalam keadaan apapun kita harus selalu.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 Kritik dan sarannya untuk ibadah kita ataupun untuk segala pelayanan kita di PLKPA Boleh banget menyalurkan suaranya ke, ke Astrid ataupun ke kakak-kakak lainnya Atau boleh juga mengisi link di bawah ini Nah warta terakhir ada di minggu depan kita ketemu lagi di IMPA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 Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan Firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Jangan lupa untuk aktivitasnya yang tadi diberikan kayak Kobus dikerjakan, nanti difoto dan di-share ke grup WhatsApp pelkat PA Shalom. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, dan mau terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mohon ampun ya Tuhan apabila dalam ibadah tadi ada yang tidak berkenan di hati Tuhan.